Hai, di video ini kamu akan mengerjakan 15 soal TOEFL Structure bagian Sentence Completion. Nah, kamu akan memiliki waktu 36 detik untuk mengerjakan satu soal seperti yang sudah dialokasikan dalam tes TOEFL Structure and Written Expression itu sendiri. Let's start. Untuk nomor satu ini, kalau kita lihat di sini bagian kosongnya setelahnya itu ada preposition, berarti langsung aja coret tuh noun atau noun phrase setelah prepositionnya. Ada in, coret juga nounnya atau kata bendanya atau noun phrase-nya. Lalu kita di sini menemukan begin verb. Dilihat kalimat setelahnya around itu preposition kembali, berarti ini hanya keterangan waktu. Di sini kita hanya menemukan satu verb. Nah, seperti biasa dalam kalimat itu minimal harus ada satu subjek dan satu verb. Jadi soal ini memerlukan subjek saja. Nah, subjek itu berasal dari noun atau noun phrase atau kata benda atau kumpulan kata benda. Nah, di sini uh, to teach itu to infinitive ya, to dengan kata kerja dasar ya. Is teaching ini be dengan Uh, present participle atau verb ing ini bentuk uh, present continuous tense it was taught ini subject be dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga jadi satu-satunya yang berbentuk noun itu hanya the teaching nah, jadi bentuk ing itu bisa berbentuk noun atau kata benda disebutnya gerund jadi jaren itu adalah kata kerja yang dijadikan kata benda salah satu contohnya di disini the teaching pengajaran ya, jadi bukan mengajar seperti itu, jadi untuk nomor satu jawabannya adalah D, the teaching kita lanjutkan ke soal nomor 2 Untuk soal nomor 2 kita lihat bagian kosongnya di sini, di dekat means yang merupakan verb, ya. Baik ini verb, lalu kalau kita lihat pilihan jawabannya. Mayoritas sih ada clause, ya, karena ada tiga jawaban yang berbentuk conjunction, subject, dan verb seperti itu. Jadi, yang b itu CSV conjunction, subject, verb ini juga sama csv conjunction subject verb namun yang d itu datenya berfungsi sebagai conjunction sekaligus subject The not leave nya adalah verb sedangkan yang a itu hanya verb saja, nah, sebenarnya kalau kita menemukan bagian kosongnya di dekat verb seperti means ini, atau sebelumnya terdapat verb nah mayoritas jawaban dalam soal TOEFL itu akan memunculkan noun clause, nah di disini di sini konektor yang dekat atau conjunction yang dekat dengan noun clause itu sebenarnya hanya that seperti itu karena um, untuk pilihan a kita coret saja karena itu bukan conjunction subject verb atau bukan clause jadi tidak bisa muncul setelah means yang merupakan verb jadi kita bisa simpulkan bahwa yang b itu adverb clause Um, C itu noun clause dan D itu adjective clause. Jadi jawabannya yang C karena harus muncul noun clause setelah verb atau posisi noun clause itu memang munculnya sebelum dan setelah verb dan setelah preposition. Nah di sini noun clause-nya berfungsi sebagai objek dari means, seperti itu oke, okay, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya Untuk nomor tiga, seperti biasa, lihat bagian kosongnya, lalu lihat apa yang ada di sekeliling atau yang ada sebelum dan setelahnya. Nah, di awal di sini kita menemukan koma. Oke, okay, jadi bisa kita sebutkan bahwa ini hanya merupakan keterangan saja. Lalu kita lihat setelahnya. Their and stories. Ini noun. Kemungkinan berfungsi sebagai objek. Ada preposition, coret saja. Okay, ini told. Told ini dari... Uh, reduce clause, ya saya kira sih ini dari which were told whichnya hilang were hilang, jadi tersisa past participle by preposition dicoret saja seperti ini, berarti um, soal ini memerlukan main clause atau memerlukan subject verb, karena belum muncul subject verbnya. yang baru muncul hanya conjunction subject verb dalam bentuk reduce jadi kita perlu mencari subjek dan verb, seperti itu nah disini mana sih subject dan verb people who recorded ini bukan subjek dan verb ya tapi ini noun ini conjunction dan subjek recorded verb people's recordings ini noun saja recording people, ini noun juga kemungkinan recordingnya jadi adjective-nya people people recorded, subject Verb. jadi jawabannya yang A B. kita lanjutkan ke soal nomor 4 Seperti biasa kita coba analisis dulu dengan penggunaan subject verb ya. Di sini bagian kosongnya kita lihat kata-kata yang ada di awal atau sebelum bagian kosong ini comparative anatomy itu subject is adalah verb uh, classification noun of preposition. Jadi kita coret saja kata-kata setelah prepositionnya. Berarti di sini hanya muncul subject Verb ya, kalau kita lihat pilihan jawabannya, mayoritas sih tentang noun ya. Di sini kan ada noun, um, noun, noun. Kalau ini adverb ya. Nah, kalau kita lihat polanya atau strukturnya, di sini kan ada b sebagai verb b. Lalu verb b ini bisa muncul, kata setelahnya itu bisa muncul noun adjective. Nah, di sini tinggal kita lihat aja, di kata paling pertama di pilihan jawabannya, mana sih yang muncul noun? Seperti itu. Yang muncul langsung noun itu hanya yang A dan yang C. Karena for basic yang muncul pertama kalinya prepositions. Sedangkan kita sedang mencari noun. Jadi kita coret, the basically itu adverb. Nah, kita coret juga antara dua ini nah yang C itu ada that sebagai conjunction jadi seharusnya kata-kata setelahnya itu harus subject verb sedangkan di sini kata yang muncul setelahnya itu hanya classification atau noun jadi seharusnya polanya itu adalah noun, preposition, noun seperti itu, Nounnya, noun yang kedua itu untuk classification Now, yang pertama, itu the basis jadi jawabannya alpha, seperti itu baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5 Oke, kita lihat bagian kosongnya. Kita lihat apa yang ada di sekelilingnya. Kita lihat sebelum koma ya. Jadi, sebelum koma itu ada conjunction, subject, dan verb. Berarti, di sini sih seharusnya ini pola conjunction, subject, verb, lalu subject, verb. Seperti itu. Jadi, setelah komanya itu kemungkinan akan muncul subject, verb. Kan setelah bagian kosongnya itu hanya documentary evidence ini noun. Confirming this ini tuh awalnya dari ini reduce clause awalnya dari that confirms thatnya hilang confirms nya otomatis berubah jadi confirming kalau dalam bentuk reduce clause ya di kalimat aktif dalam bentuk reduce clause itu akan mengubah verbnya otomatis menjadi verb ing berarti di sini memang belum ada subject verb nah di sini mana di pilihan jawaban ini mana yang subject verb hanya cek saja yang subject verb. Ini dikenal dengan pola there plus verb plus subject. Jadi setiap kali kamu menemukan kata there, ya itu pola subject verbnya akan dibalik atau inverted. Jadi ini bentuk uh, inverted structure there verb subject. Jadi isnya itu adalah verbnya, lalu no documentary evidence itu adalah subjeknya begitu kita lanjutkan ke soal nomor 6 kita lihat bagian kosongnya untuk nomor 6 atau setelah verb be itu bisa muncul noun atau adjective ya itu yang pertama nah di sini yang muncul noun di pilihan jawabannya itu an animal A, B, dan C ya, kita coret dulu yang D karena muncul pertama kali setelah is di sini hanya that conjunction, jadi kita coret dulu yang di, di sini sih saya bisa langsung coret A dan C. Kenapa? Karena setelah verb B, misalnya di sini ada verb B ya. Kalau A dan C itu dia langsung subject plus verb. Animalnya itu subject, breeze-nya verb. C juga animal lalu verb dan ini tidak bisa. Jadi kita tidak bisa membuat pola verb plus subject plus verb. Di tengah-tengah ini harus ada connector, karena soal TOEFL structure itu selalu bentuknya multiple clauses. Jadi kalau sudah ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, itu harus muncul conjunction atau connector. Makanya pola SV, CSV itu selalu muncul, karena rasionya itu adalah kalau ada dua subjek dan dua verb, maka akan ada satu conjunction. Kalau ada tiga subject dan tiga verb, maka akan ada dua conjunction. Jadi, di sini seharusnya ada conjunction dulu. Oleh karena itu, jawabannya B. Karena di sini muncul that sebagai conjunction. Dan subjek, Preach verb. Will drown, itu verb. Untuk bentuk if ini, ini bentuk uh, reduce. It is submerged too long. Jadi, itu conjunction subject verb uh, juga ya, seperti itu ya jadi jawabannya untuk nomor 6 itu B untuk nomor 7 ada bagian kosongnya clouds itu subjek berarti kita memerlukan langsung verb setelah clouds mana sih yang langsung verb setelah cloud di pilihan jawabannya yang verb itu bisa yang B ya dan yang C karena form itu bisa jadi verb kita coret dulu yang A dan yang D Nah, kita tinggal cari aja bentuk susunan kata yang tepatnya. C salah karena memang setelah form, setelah verb itu bisa muncul objek ya. Tapi, di sini objek water ini salah bentuknya. Karena vapornya itu bentuknya noun juga. Jadi, di sini bentuknya noun dan noun. Jadi, itu kurang tepat ya. Jadi, jawabannya adalah bravo. Lanjut ke soal nomor. Lapan Oke, okay, nah ini untuk soal dengan diapit 2, terdapat beberapa alternatif jawaban. Yang kesatu, bentuknya bisa apositif atau kumpulan kata saja, biasanya ditandai dengan noun, preposition noun, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua, bisa bentuknya clause, ditandai dengan conjunction subject verb. Yang ketiga, bisa bentuk reduce clause. Seperti itu. Jadi, beberapa alternatif jawaban untuk soal di mana bagian kosongnya diapit koma itu seperti ini. dan nah, coba kita lihat di pilihan jawabannya. Um, yang A, memang seperti clause, tapi kurang tepat ya, karena which memang conjunction, main large cities-nya itu subjek tapi tidak ada verb-nya. Jadi, ini kita uh, eliminasi. Yang B, sama ini juga main largest city itu noun bisa jadi objek atau subjek tergantung ya tapi karena ada where di sini itu kemungkinan besar main largest city-nya menjadi objek where-nya ini conjunction ya seperti biasa bentuknya kurang tepat karena harusnya kalau conjunction itu harus conjunction subject verb yang C itu verb dengan noun sebagai objek ya ini kurang tepat juga karena conjunction subjeknya tidak ada, jadi jawabannya yang D nah sebenarnya kalau D ini tuh uh, bisa bentuknya positif atau bisa bentuk reduce clause, jadi kan ini hanya kumpulan kata saja main largest city itu yang menjelaskan Portland nah ini bisa bentuk reduce clause dari it is main's largest city which nya hilang Disney hilang jadi hanya tersisa mains largest city seperti itu. Ada bagian kosongnya di sini. ya. Ada impurities. Ini impurities itu noun. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya kan mayoritas tentang conjunction subject verb ya. Jadi, pasti yang ada di bagian kosong ini adalah clause. Atau conjunction subject verb. Nah, clause apa sih yang muncul setelah noun? Yang muncul setelah noun adalah Adjective clause Dalam soal TOEFL, adjective clause itu sering muncul dengan memakai conjunction that dan which tapi that dan which ini adalah conjunction yang sekaligus berfungsi sebagai subjek nah, penjelasan saya ini tuh berdasarkan kecenderungan soal yang sering muncul di test TOEFL ya bukan dalam teori kebahasa Inggrisannya Jadi dalam test TOEFL itu seringkali adjective clause itu munculnya Memakai conjunction that dan which Namun sekaligus Berfungsi sebagai conjunction dan subjek. Jadi polanya itu biasanya that, which Plus verb Seperti itu Nah, pola yang hanya memiliki uh, Struktur seperti ini Itu hanya yang akan That cover that sebagai that sebagai conjunction Dan subjek, covernya sebagai Verb nomor 10 ini sebenarnya kalau kita lihat bagian kosongnya lalu kalimat yang ada sebelumnya itu terdiri dari pertama main clause dari the film the great train robbery itu subjeknya bus ini verbnya ya jadi kita sudah menemukan main clause lalu sub clause-nya atau dependent clause-nya which conjunction the classic western stories formula subject of crime-nya, objek, retribution-nya object dari preposition of. Jadi, kita belum menemukan verb untuk subjek ini. Jadi, langsung aja kita cari mana subjeknya. Oke. Okay. Nah, sebenarnya untuk non-people subjek, bentuk kalimatnya itu seringkali bentuk kalimat pasif. Ini kecenderungan dalam soal TOEFL ya. Jadi, kalau kita lihat pilihan jawaban di sini, kita harus cari Pilihan jawaban di mana bentuk verbnya itu be plus past participle. Dan itu hanya diwakil oleh pilihan A. Was used. Seperti itu ya. Nomor 11. Nah, kalau kita lihat di sini ada koma. Right. Lalu bagian kosong. Lalu di sini it-nya subject, is-nya verb. Kalau kita lihat kalimatnya. When conjunction ini bentuk reduce clause dari it is played ya. Yeah. Ini bentuk reduce clause-nya. Jadi, ini conjunction subject verb. The basuhnya subject can produce verb. Jadi, kalau misalnya setelah koma ini sudah muncul subject verb, kemungkinan yang ada di bagian kosong ini tuh conjunction. Karena subject verbnya sudah muncul lebih dari satu, oke. Okay. Karena posisinya setelah koma, maka... Salah satu bentuk conjunction yang dipakai itu adalah coordinate conjunction. Kemungkinan besar ini adalah conjunction yang menunjukkan reason atau cause. Satu-satunya conjunction yang menunjukkan cause atau sebab itu hanya C saja. Seperti itu. Jadi jawabannya C ya. untuk nomor 12 oke, okay, kita lihat bagian kosongnya itu dekat dengan koma kita lihat apa yang ada di setelah komanya authorize body oke okay. lalu ada such as kita coret setelahnya kita lihat makes, makes itu verb nah, kemungkinan besar sih body ini, authorize body ini ini subjek dari verb makes authorize sebagai adjective, yang menjelaskan noun body. Nah, lalu apa sih di bagian belakang kosong ini? Kalau kita mau pakai penggunaan sum, berarti sum itu digunakan sebagai quantifier, bentuknya harus sum, lalu subject, lalu verb. Jadi jawabannya A, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah untuk soal nomor 13 ini jawabannya A, as does, karena bentuk comparison untuk as itu bisa dibentuk inverted, verb, dan subject. Jadi as ini sebagai conjunctionnya, nya does sebagai verb, lalu the sense itu sebagai subjeknya. Jadi jawaban untuk nomor 13 itu alpha ya. Bagian kosongnya di sini, lalu kalau kita lihat setelah koma itu ada subject verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, itu kan mayoritas verbs ya, mayoritas verbs. Tapi pasti bentuknya harus close, harus close. Nah, di sebenarnya cara cepatnya seperti ini sih. Jadi, kalau di bagian, kalau di belakang koma ini ada bagian kosong, lalu mayoritas jawabannya verbs, maka pilih antara verb ing atau verb tiga, verb ing present participle atau verb tiga past participle kata paling pertamanya ya karena kalau ada kata kerja yang muncul di awal kalimat sebelum koma itu alternatif jawabannya seringnya ya dalam test toefl itu present participle atau past participle seperti itu di sini yang past participle itu yang um, ini ya nah selebihnya itu tidak tepat karena Daymate yang B itu subject verb kalau by making, makingnya bukan verb ing, tapi um, bisa sebagai gerund mungkin karena ada prepositionnya, jadi ini sudah tidak dianggap sebagai verb jadi ini salah, antara dua ini A dan C, sebenarnya cara cepat ini tuh berasal dari reduce clause awalnya itu kalimatnya dari which were made awalnya seperti itu jadi which nya dihilangkan, were -nya dihilangkan kalau clause tersebut disimpan di awal kalimat, jadi tersisanya made saja nah di sini which were made primarily from plant oils, jadi langsung bentuknya seperti itu, jadi jawabannya yang C yang A kurang tepat karena dem ini mengacu kemana tidak ada yang diacu oleh kata dem disini Subject become verb. Nah, kalau di sini sih bagian kosongnya setelah verb became, became itu salah satu verb yang memerlukan objek. Jadi, harus muncul noun. Di sini yang langsung muncul noun itu hanya the capital saja. Jadi, jawabannya B. Klik video ini untuk melanjutkan latihan dari nomor 16 sampai nomor 40. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.